please like dulu video ini Like nya mana? Recis tungguin like nya Mana nih like nya nih Dan yang paling penting Yang belum subscribe Please sambil nonton Sambil subscribe dong kakak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar gembira untuk kita semua Kulit manggis ini ada ekstraknya. Selamat datang di channel Melody Lovers ya teman-teman Di video kali ini saya akan membagikan aplikasi penghasil dolar yang sangat legit dan tentunya terbukti membayar Oke sebelum lanjut ke videonya silakan teman-teman bagi yang belum subscribe silakan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tahu kalau saya upload video terbaru seputar aplikasi atau situs penghasil uang ingat subscribe dulu gratis oke okay. oke okay, langsung saja kita ke aplikasinya nama aplikasinya yaitu ini ya 2048 cards aplikasi ini masih developer dengan aplikasi kakak cash, iCash e dan lain-lain yang tentunya sudah terbukti membayar ya kakak family itu aplikasinya terbukti membayar semua Nah jadi kalau teman-teman ingin bermain di aplikasi ini Silahkan klik link yang sudah saya setiakan di deskripsi video bawah ini Oke kita akan langsung masuk ke aplikasinya Oke kita collect aja ya teman-teman Oke saya mendapatkan 30 koin. Oke udah absen harian ya Nah, jadi teman-teman, tampilannya, tampilan awal aplikasinya itu seperti ini. Nah, untuk login, teman-teman bisa tekan profil yang ada di bawah ini, pojok bawah ini. Teman-teman tinggal login aja menggunakan Facebook atau akun Google, teman-teman. Oke, okay? oke. Okay. Nah, jadi gimana, bang? Cara mendapatkan poinnya? Oke, okay, di sini ada banyak cara untuk mendapatkan poinnya yang pertama saya akan coba langsung bermain crazy 2048 ini ya saya coba play. jadi tugasnya itu cuman menumbuk ini ya menumbuk jika ada nomor yang sama kita tubuh seperti ini tuh kan dapat lain jadi tugasnya cuma seperti ini ya teman-teman sangat gampang dapat lagi uhuh. oke okay. okay. jadi seperti ini ya ini seperti game soliter soliter yang ada di komputer tuh yang biasanya teman-teman mainkan oke okay, saya mendapatkan 15 ya koin lagi. Oh, ya, seperti itu ya, mainannya sangat mudah sekali untuk ngumpulin koin. Wow, saya dapat 35 koin. Kita double koin aja. jadi double coin ini kita manfaatkan agar kita bisa mendapatkan koin lebih banyak di aplikasi ini dengan menonton video iklan ya untuk durasinya itu bermacam-macam antara 6 detik sampai 30 detik oke di sini juga ada kartu universal dan card ya ini adalah bantuan saya akan coba klik kartu universal ini saya akan coba klik ya saya taruh di sini <tuk> dan dapat lagi teman-teman Saya dapat 40 koin <tuk> Saya double ya Saya double Kalian mau double atau collect terserah Jika kalian ingin punya koin Kalian ingin mendapatkan koin lebih banyak Kalian bisa double koin Oke okay? Saya mendapatkan 80 koin Terus untuk permainan yang kedua di sini juga kalian bisa memutar spin, spin reward ini. Nah di sini kita memiliki 5 love kesempatan, jadi jangan disia-siakan. Oke teman-teman bisa tekan saja spin seperti ini. Nah saya dapat dua koin. Oke, saya masih ingin putar lagi. Tidak tunggu sampai berhenti ya. Saya dapat 10 koin, saya kolek aja ya. Nah, ini akan saya habiskan. Wah, dapat 16 koin. Oke, oke, oke. Jadi sangat besar ya lumayan koinnya, besar-besar. Waduh. <laughs> Kita coba lagi. What? What the fuck? What? What the <laughs> wow wow wow teman-teman ingin membedakan poin tekan saja super spin. di super spin ini kalian akan disajikan satu iklan video ya kalian tonton aja jangan sampai di skip untuk, untuk mendapatkan satu love dan saya sarankan teman-teman untuk menggunakan wifi untuk menghemat kuota teman-teman Nah di sini teman-teman bisa tekan free chat untuk mendapatkan 6 koin setiap satu jam sekali ya ya saya mendapatkan 6 koin Koleh. Dan di sini teman-teman juga bisa menonton my video. Oke okay, saya menelatkan 30 koin. Good job nah di sini juga ada special ya nah di sini teman-teman disuruh mendownload aplikasi dan teman-teman akan mendapatkan reward poin-poinnya ya terus di sini juga ada misi mengundang teman nah jadi setiap kita mengundang teman kita mendapatkan 800 koin dan teman yang memasukkan kode referral kita kita akan mendapatkan poin 300 oke okay? jadi kalian sebar saja link teman-teman ke sosial media ajak saja teman dekat keluarga mandan pacar musuh teman-teman agar mau masukkan kode referral teman-teman ya. Oke, kalian tidak keberatan, kalian bisa masukkan kode invite saya 2E296M5 ya. Di sini karena saya sudah memasukkan kode referral, jadi disini menunya sudah hilang. Nah, jadi untuk cara redeemnya di sini kalian tekan saja menu redeem ya. Oke, nah sebelumnya tampilannya itu tidak seperti ini teman-teman. Masih berbentuk VIP per ya. Dan cara membuka tampilan menurut tim seperti ini, kalian itu harus memasukkan kode referral dulu, ya. Baru tampilan ini akan terbuka. Oke, okay. nah di sini teman-teman, ganti aja ya. Nasionalnya jadi United Status, United Status, oke. Okay. Nah, disini untuk minimum redemnya adalah 5 dolar. Kita membutuhkan 70.000 koin ya. Dan untuk maksimal redemnya yaitu 200 dolar. Kita membutuhkan 2 juta koin lebih ya, 2 juta 400. Oke, okay. aplikasi ini sudah terbukti membayar ya. Dan ini adalah bukti pembayaran dari aplikasi ini. Wow. Oke, okay a few moments later Oke okay. di seperti itu ya cara bermain di aplikasi ini mission complete Oke okay, silahkan klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini Terima kasih sudah menonton video ini Saya doakan yang nonton video ini diberi kesehatan selalu Amin Dan yang bermain di aplikasi semoga cepat mendapatkan apa yang kalian mau Amin Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi di next video Dan ingat jangan lupa subscribe Karena subscribe berdoa gratis Oke okay? okay. Abu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.